Yeah, Jualannya buin sayur lodeh ini tempatnya ada di Desa Betet, Kota Kediri, guys. Tempatnya di sekitar perempatan jalan, terus ke timur, sedikit utara jalan. Saya mau beli sayur lodeh buat makan siang, yang rumahnya wilayah Wates Ngancar, kerjanya di Kota Kediri. Silakan mampir ke tempat jualannya, Buin beli sayur lodeh juga yang lainnya buat makan siang sekeluarga. kayak <San> Apa ada A 부ra extian Terima kasih guys, sudah nonton video-video baru saya ini.